Sama, ya, Sama ya, Pak? ya. Saya pukul rata ini. Harga jual, harga bajongan aja. Sana. Jual track biar cepat, cepat ya, cepet ya, pokoknya ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. De Auto Oke teman-teman Kali ini saya ada di showroomnya Chandra Motor Showroom spesialis bajongan di daerah Tangerang Tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Karawaci ya. Nah kebetulan saya langsung ditemani dengan sekretarisnya owner atau pemiliknya langsung Silakan ibu perkenalkan. Candra Motor dengan Pak. Hai, saya Samsudin Candra Motor. Oke, dengan Ibu Mul Muliana ya dan Pak Samsudin sebagai marketing. Kalau boleh tahu Pak, uh, showroom Chandra Motor diinformasikan alamatnya ada di mana dan nomor teleponnya Pak silakan. Jalan Imam Bonjol nomor 53 tiga Karawaci Tangerang. Ya. Oke okay, ya, nomor telepon boleh ya Pak. Ya oke, okay. nomor Pak Udin sebagai marketing. Jadi kalau ada teman-teman dari showroom luar daerah atau ada teman-teman yang mau beli langsung aja ada di kolom deskripsi. Showroom ini adalah spesialis bajongan ya Pak. Nah Pak, langsung aja Pak kita ada unit apa aja Pak? Stok-stoknya nih Pak. Unit banyak ini Camry. Avanza, Kaila, iya. Aila, Terios Banyak ya Pak? Banyak, tinggal pilih <laughs> aja Oke teman-teman, kita mulai dari sebelah kiri dulu ya Nah ini ada mobil apa Pak? Silakan Pak Ini mobil Sigra 2018 Sigra tahun 2018, Sigra 2018. Pajak bulan 7 panjang Iya, pajak bulan 7 panjang ya? Iya Siap ini manual atau metik, Pak? Transmisinya, Pak? Ini manual. Manual, ya? Iya. Kilometernya, Pak? boleh? Kilometer berapa, Pak? sekitar 75an. lima 75 ribu, ya? Iya, kurang lebihnya. Nama perorangan atau nama PT? Atas nama PT. Atas nama PT, ya, teman-teman, ya. Harganya berapa, Pak? Dibajongin, Pak? Ini harga bajongan 112 Nego. 112 Nego, ya, ya Pak, ya? Oke, siap kalau gitu. Bisa Oke. kurang, gampang harga, mah Bisa langsung, Nego. Langsung ditelepon, ya, Pak? Iya, bisa. Telepon langsung. <laughs> Sip. Pak, kalau misalnya saya coba Nego... Iseng-iseng nih, Pak. Seratus sepuluh dikasih, Pak. Oh, kalau seratus sepuluh masih saya kurangin lagi dikit. Oh, masih, masih kurangin juga, masih iya. bisa. <laughs> masih saya kurangin dikit. Mantap, Bu! Ini Chandra Motor. Chandra motor <laughs> iya, oke, unit yang kedua kita langsung ke Avanza ya, Pak. Ini Avanza 2017. Oh. Transmisi, Pak. Transmisi manual. Transmisi manual 2017. Iya. 2018 kilometer sekitar 69 sampai 70-an. 70-an ribu ya. Iya. Uh, atas nama PT juga ya, Pak? Atas nama PT. Siap. Kalau itu pajaknya hidup ya, Pak? sepuluh bulan bulan ya? pajak on. Pajak on ya. 2022, pelat Jakarta Timur ganjil ya teman-teman. Ya. Harganya berapa di bajunya pak? 148 nego. 148 nego. Oke teman-teman, kalau ada yang mau beli langsung aja telepon ke Chandra Motor ya. Bisa kurang ini harga mau. Dis lagi diskon diskon sekarang. Diskon. 140 pak? 140 lebih dikit paling. Lebih dikit. Ya. <laughs> Siap kalau gitu. Oke kalau gitu. Ya ini Camry. ada Camry ya bu ya. Camry tipe V 2015. Matic, Matic ya. Ya. Kilometer berapa? Kilometer pak? sekitar lima an Lima puluh ribu teman-teman. E, pajaknya? Pajak bulan 12 Pajak bulan 12 Jakarta Timur. Jakarta Timur. Plat ganjil ya pak? Di atas nama PT. Atas nama PT. Siap. Nilai pajak MD-nya berapa ya kalau Tersekitar boleh tahu Sekitar 5 jutaan lebih. 5 jutaan ya? Iya. Karena atas nama PT ya pak? Iya, atas nama PT. Siap. Harga bajungan Pak, Spesial, Harga bajungan pak. ini, harga bajungan sekitar puluh 255 bisa kurang Nah, puluh 255 untuk Camry ya Pak ya, ya? Camry V TV 2015 v, Automatic Cuma ada di Chandra Motor Cuma ada di Chandra Motor ya Bu ya, mantap pokoknya Ya lanjut lagi Pak, kita keliling lagi Ini ada Avanza lagi Pak, tahun ribu. 2000... Avanza 2017, 2017 tipe g apa? tipo ya, g pak? manual pajak bulan 6 2023. 2023. Ya, 14 ya, km? km sekitar ini sekitar 70-an lah kurang lah. 70-an. Siap. Nilai pajaknya berapa Pak kalau? Nilai mencoba? pajaknya paling sekitar 3 jutaan. 3 jutaan, teman-teman. Harga bajongan Pak? Harga bajongan 148 bisa kurang. 1, 4, bisa nego. Langsung saja nego ya Pak ya. 140 lebih dikit ya? Ya, Pak? ya kurang kurang digit lah, bisa. Siapa? Sebelah sini, Pak. Ada RC sini, Pak. Penasaran saya ini, Pak. Harganya berapa bajongannya ini? Yang Pak? ini Ayla manual 2017 tipe X. Si X Manual 2017, pajak hidup? Pajak hidup, pajak bulan 3 2023. 2023 panjang, panjang. panjang. kilometer berapa pak? Kilometer ya kurang lebihnya ya sekitar 70, 70 lebih dikit lah. 70 ribuan ya? Iya. Siap kalau itu. Nah masih nama PT apa ya pak ini pak? Ini nama. kan ya? Pribadi ini kayaknya oh ini iya. nih, pribadi. PT, PT apa pribadi? Ya? Ya. Oke siap kalau gitu. Harganya berapa Pak? Harga 92 Nego 92 Nego teman-teman Ayla X tujuh 2017. 2017 spesial bajongan cuma ada di? Chandra, Chandra Motor siap kita ke belakang lagi Pak ya, Avanza sama. Ya. ini Avanza E nih Bu Avanza sama semua. ini Avanza E nih Avanza E boleh di Pak ini Avanza E 2017 Ya. Avanza E 2017, pajak bulan bulan 3 2023. 2023. Kilometernya berapa, Pak? Kilometer ya 50 lebih. 50000 ribuan ya. Harga manual. 135 nego. Oh, 135 nego khusus bajongan di Canda. 2017 135 nego. 2017 ya. Nah, ini metik atau manual, Pak? Manual, manual. Manual teman-teman ya. Manual 2017, 135 nego masih bisa kurang Masih si gera si silakan pak <coughs> si x 2017 ribu pajak x. panjang iya transmisi manual ini Transisi manual ini harganya kilometer ya pak kilometer ya 70 lebih lah 70 an lebih, juga teman teman tujuh deket -an. Ya, an tipe x ini ya tipe x, tipe x ya x manual. Ya, manual. Segera ya, Pak ya. Harganya Harga pro, Pak? 100. Bisa kurang. 100 bisa kurang. Saya Harga 100 tawar. bisa kurang. 95 oke okay, kali. 95 tambahin dikit lah nggak apa-apa. Saya jual itu. Teman-teman <laughs> Segera X 95 tambahin dikit tuh di Candra Motor ya dengan Pak Udin pokoknya. Ya. Yuk kita Pajero ke belakang nih, lagi. Yuk, mobilnya banyak, asik. Oh, Pajero, Pajero. Pajero nih teman-teman. Pajero exit 2010 Matic 2010 Matic Harga 203 Nego Kilometernya berapa Pak? Kilometer sekitar 130an 130an, kilometernya pajak on? Pajak on, transmisi Matic Transmisi Matic, nama PT ya Pak? Nama PT kayaknya nih, nama PT Nama PT teman-teman, 230 juta Ya nggak begitu apal ya. 230 juta ya Pak? Enggak sampai dua 203 tiga, dua malah dua 203 teman-teman, dua -teman. bisa nego, masih bisa nego biar jadi bulat 200 ya, okay. 200 ratus silahkan ambil bungkus 200 bungkus 200, 200. ratus dua okay. e, ke dua ribu sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, ke sepuluh, sepuluh, sepuluh, terios terios terios Terios warna putih 2013 ya mbak. mbak? 2013 Oke teman-teman lanjut di Terios 2013 Transmisi Terios tipe-tipe TX PX manual, manual. 2013, 2013 harga 130 bisa kurang harga 130 kmnya berapa Pak kilometer ini sekitar 80-an kalau nggak salah ini 80000 80 untuk 2013 rp 90 lah pajak on ya Pak pajak bulan 1 2023 panjang pajak panjang nama pribadi 100 30 bisa kurang 30 bisa nego lagi Oke teman-teman Nanti tinggal telepon langsung ke Pak Udin ya Telepon saya langsung Siap <laughs> innovanya Pak Ini ada Innova nih teman-teman 2000 Ini Innova V Innova Matic v. 2005 25. Ini 25. Innova V Matic 2005 iya. Harga 95 Nego Kilometernya pak Kilometer sekitar 140an 150 140 bensin, bensin ya pak Bensin Bensin Firmatic bensin 2005. 2005. 2005 2005 Istimewa Istimewa Kilometer 140 150an Harga Harga 95 Nego 95 Nego teman-teman Ya Pokoknya Langsung telepon ke Chandra Motor Cari Tahun Tua Ada di Chandra Motor Chandra Motor, Chandra Motor. Mantap nih, kompak eee. banget nih Candra Motor ya. Khusus Bajongan. Apa nih? Kalia. Kalia. Kalia tahun 2000. Kalia 2018 Kalia. ini. 2018 pajak bulan 2, 2023. Transmisi? Transmisi manual. Manual. Atas manual. nama PT. Atas nama PT. Ini Baik. saya jual harga 112 Nah ini 112 Iya manual. manual. Kalia Bisa G. Bisa kurang. Nih. Bisa kurang juga teman-teman. Cuma ada di... Tandramotor Motor. Siap Ini semuanya unit-unit Avanza juga sama ya pak Sama ya pak? ya, saya pukul rata ini harga jual, harga bajongan aja Jual trek biar cepat. Biar cepat ya pokoknya ya, ya. Kalau ada mau kredit bisa nggak pak? Bisa kredit bisa Bisa ya? mau kredit. Ah. Bisa Ibu langsung dengan Mulyana. Dengan Ibu Mulyana Kalau mau kredit Kalau mau kredit. kredit DP berapa bu kalau boleh tahu bu? DP standarnya kalau di sini uh, 25% 10%. 25% 10% Berarti DP-DP 10 juta angkut dong bu Boleh. Ambil Ya tipe apa aja DP 10 juta pukul rata ya bu Ya tergantung tahunnya. <laughs> ya, Tapi Avanza gini mah 10 juta dapet ya bu Kalau Avanza ini bisa 10 sampai 15 juta Iya teman-teman DP Avanza ini 10 juta Cuma ada di Chandra motor Ya bu ya Harganya murah Spesialis bajongan ya <laughs> Oke, okay, Pak Udin, tadi udah kita lihat mobil-mobilnya banyak banget, total unitnya ada berapa, Bu, di sini, Bu? 17 unit. Ada 17 unit ya, Pak Udin, yeah, ya? Yeah. Oke, okay, pokoknya spesialis Bajongan, mau kredit Avanza DP 10 juta, kaliannya juga sama, mungkin di pukul rata, cuma nanti Pak Jero mungkin yang lain, ya, Bu, ya, sama Camry, ya. Siap, kalau gitu, teman-teman, ya. Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman dari Dero Sauto yang mau beli di Chandra Motor? Silahkan bagus dengan DP kecil di Candra Motor. <tik> Pak Udin silakan juga ada yang mau disampaikan. Ya kalau mau belanja nih harga bajongan luar daerah bisa ke sini saya jual jual murah aja ini bajongan bajongan. Siap. Ada di Candra Motor. Oke kalau gitu teman teman kita nanti lanjut lagi ke showroom showroom selanjutnya tapi kalau mau yang harga bajongan cuma di Candra Motor. Oke okay, kalau gitu terima kasih banyak Bu Mulyana Pak Udin. Kita ketemu lagi nanti di channelnya Derosa Auto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh.